Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, Bill Lovers, dan Lestler Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat datang, dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar spesial, bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa persahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Seluruhnya klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya bagi kalian yang sudah masuk channel ini mungkin selalu mendoakan yang terbaik mudah-mudahan kalian dan pastinya kita semua selalu diberikan kesehatan kebahagiaan dan apapun yang dilakukan semoga selalu diberikan kemudahan amin. Baiklah, para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, Bang Imin akan menginfokan mengenai voting Bunda Lesti di ajang IMA 2022. Nominasi Female Singer of Deals, Alhamdulillah, Bunda Lesti tentunya mendapatkan voting 86 juta vote. Semangat terus ya untuk warga Konoha, dan kita lihat juga di nominasi Sosial Media Artist of Deals, Bunda Lesti mendapatkan voting 6 juta vote luar biasa. Kekompakan dan kesulitan kita masih terjaga dengan baik. Semangat terus ya, sampai penutupan. Bismillah, Bunda Lesti bisa membawa pulang Piala Penghargaan Indonesian Music World 2022. Selanjutnya, di disimak juga. sini ada kabar semalam, persahabat ya. Di Cianjur, itu ternyata terjadi gempa lagi. 3,3 magnitudo, persahabat ya. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita selalu dalam perlindungan Allah Mudah-mudahan bersahabat dia ya. Saudara-saudara kita berada di Cianjur Selalu diberikan kekuatan Selalu diberikan ketambahan Amin Yuk sama-sama kita berdoa Untuk saudara-saudara kita yang tentunya berada di Cianjur Karena update ke Cianjur semalam pukul 19.44 waktu Indonesia Barat. Itu terjadi gempa lagi 3,3 mag dituduh bersahabat. Kita lihat juga banyak banget Doa yang diberikan di antara yang dari akun Don Sansan mengatakan Ya Allah lindungilah seluruh keluarga kita yang ada di Cianjur Dan sekitarnya semoga dalam lindungan Allah Subhanahu SWT Amin Selalu doakan yang terbaik ya untuk saudara-saudara kita yang ada di sana Untuk berikutnya persahabat disimak juga Cidukan tentunya semalam yang diunggah oleh Baba masyaAllah Masya Allah banget ya Bikin kita bahagia Pastinya melihat momen liburan Leslar di Bali Apalagi kita melihat Bunda Lesti ini, tentunya berani banget ya Boncengin Papa Bilar naik ATV, luar biasa Bunda Lesti, wanita tangguh nih, hebat Masya Allah Dan kita lihat juga nih ekspresi cute dari Bunda L Aduh, makin cute banget ya idola kesayangan Sehat selalu untuk idola, mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Kita selalu mendoakan yang terbaik pastinya untuk idola kesayangan kita untuk berikutnya juga persahabat Disimak sini ada momen yang sangat tentunya Persahabat ya bahagia yang diunggah oleh Bang Adi Sky Semalam persahabat ya Kebersamaan trio gesrek Papa B, Bang Haris, Bang Adi Sky, Masya Allah banget ya kangen dengan momen seperti ini Mudah-mudahan persahabat ya tentunya kembali lagi Aksi trio gesrek kita selalu merindukan Momen-momen seperti ini persahabatnya persahabatan yang sangat masya Allah luar biasa untuk Bang Haris juga persahabatnya Happy Birthday mudah-mudahan selalu sehat selalu menjadi teman yang baik buat Papa Bi Amin kemudian juga persahabat disimak juga pagi-pagi melihat persahabatnya banyak orang-orang yang iri kepada Lestar kali ini diunggah oleh akun 8910 nf perhatikan persahabatnya ini komentar mengenai postingan saat Lesler makan siang kemarin di Bali. Persahabatnya Papa Bi memainkan handphone. Di sini banyak sekali netizen-netizen yang tentunya mencari-cari kesalahan Rizky Billar. Perhatikan disimak kalimat komentar tersahabat. Baymah pantas disuapin. Karena belum bisa makan sendiri, bapaknya sudah tua, makan aja disuapin. Tangannya bas megang handphone. Istri dianggap pembantu, disuruh nyuapin terus dasar males, katanya sahabat Ini salah satu orang yang sirik, orang yang iri kepada Leslar. Tupersahabatnya. Di luar sana banyak orang-orang yang tidak menyukai Leslar, namun di luar sana pun memang banyak juga orang-orang yang selalu mendoakan mensupport Leslar tetap menjadi fans yang baik untuk warga Konoha. Kita selalu mendoakan dan selalu menjadi anda terdepan untuk Lesti dan Rizky Billar. Untuk berikutnya juga persahabat, kita lihat di sini ada tentunya postingan yang diunggah oleh akun Tendal Putih Billar. Perhatikan dan disimak juga kalimat yang diunggah. komen negatif di feed saya. Blog hapus. Bye. Gak butuh fans not sick yang hobinya ngarang dan suka ngiring opini, tuh persahabat dengerin ya, kalau cuma lihat dari layar hp sih, nggak ngikutin mereka 24 jam, gak usah pada saat tahu deh katanya tuh, bersahabat, ditegaskan kembali oleh aku sental putih bilar jadi persahabatnya jangan komentar komentar negatif, komentar doakan untuk leser, semoga bahagia rumah tangganya, dan semoga menjadi sakinah, mawadah dan warohma kita selalu menantikan kabar-kabar baik dari Leslar, tentunya para sahabat, selalu menunggu kejutan yang diberikan oleh Lesti dan Bilar. Jangan kemana-mana para sahabat terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar spesial bahagia dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.